Jangan hatiku, aduh, hai, hai, hai. aduh seksinya membuat ketukku berde berdebar. Coba coba rayu rayu, jangan bisikkan angin cinta. No Kita akan masuk di uh, game santuy malam dan malam hari ini gamesnya akan berbeda yaitu tebak lagu peserta harus mendendangkan lagu yang ada di pertanyaan ini ya nanti suaranya sesuai dengan Perintah yang akan diperintahkan oleh hostnya. Ya, ini tim A, ini tim B. Kamu sini sama host aku, host. Tari itu tiga. <laughs> iya. Kamu nanti. <coughs> nanti aku agehin pertanyaannya buat kamu. Ya. Oke, Aku sisain. Ya. Oke. Okay. Okay. Yang pertama itu adalah selfie yang akan menerangkan lagu dengan apa yang kita perintahkan. Oke. Okay. Selfie bisa saya ke sana? biasa ke sana aku di oh! aku yang ke sana huh? kamu kamu dis, di situ aja ya kan tadi oh, yaudah, oh, iya, iya. Oh, iya. ya udah kamu di sini kenapa oh ya servis sini kamu denangkan lagu ini dengan suara tikus nanti mereka akan menjawab lagu apa itu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 berapa 10 10 itu 4 10 gini dong oh, sembilan. Berarti sembilan sembilan. Sembilan. Sembilan. Sembilan. satunya mana nyanyikan lagu ini dengan apa yang kita perintahkan bi ya, ya. Bikin akan mendangkan lagu dengan suara ular. Lagunya ini <tuk> ular? Suara ular? Suara ular, suara ular? Suara ular? Suara ular? Suara ular? Suara ular? Lagunya tahu? Apa tadi lagunya? Lagu oh. ular? <tuk> lima empat tiga dua satu yang terjelas itu kalau ular itu kan kecil ya suaranya juga nggak terlalu ini bisa nggak ikan paus internasional